bosku bawa modal 67.930 perak bosku ini sih bukan bawa modal ya tapi sisa WD yang gue gak terusin semalam sebetulnya gue sisain 100 ribu tapi gue coba-coba di siang hari tadi pagi kurang mantap ya bosku dan kali ini gue main di jam 10 malam bosku sebetulnya di jam 10 malam ini jamnya rame banget ya bosku ya, banyak sekali yang main tapi gak apa-apa walaupun banyak yang main itu kan jadi lebih cepat dong RTP-nya meningkat dan gua kali ini bawa apa, main di RTP yang kurang tinggi bosku, masih 67% tapi gua harap sih 67% dengan jam yang jam gacor seperti ini ya orang-orang bermain sangat ramai ya pada main jam segini terutama abang-abang pejol dan segala macam orang-orang kantor juga yang baru pada pulang kantor baru pada santai santai ya jam segini jam 10 malam biasanya bininya udah tidur langsung auto depo nyalak dulu ya bosku sambil kita bakar rokok dulu seduk kopi bagi yang udah ada seduhannya, bagi yang belum ada yang neduhin, eh belum ada kalau ada yang nyeduhin, berarti bangun dong bininya Oke okay, kalau nggak kita keluar kopi ya bosku Nongkrong sambil kita nyocol ya bosku Sambil nyelot kita di warung kopi Berharap dapat jutaan kita bosku Kalau nggak dapat jutaan ya udah Dua kali balik modal aja Kita langsung wedek nanti ya bosku Oke okay, bye. Oke okay, Anggur yang gurih, mantap sekali Ini buah apa ini? Buah pantat ya Kayak pantat ada belahannya gitu ya Buah kuning ya Buah kuning ya Itu apa namanya Pisang ya bosku Aduh Nama pisang aja gak tau Oke okay, Yo yo Lagi satu lagi tuh bosku Satu lagi Mamen. Woi, Mantap Oke mantap sekali, pecahnya nggak habis-habis ya Pecah sih lumayan ya pecahnya Cuman ya namanya kita main di bet, receh bosku Jadi sabar-sabar aja bosku Yang penting nggak terlalu disedot Jangan sampai habis kita disedot ya bosku Kita harus sabar-sabar santu-santu dulu mainnya Jangan gegabah, jangan barbar -bar ya Jangan langsung digaskan Santai aja bosku Nanti kalau ada po, ada momennya untuk kita buy spin Langsung kita buy spin ya Semoga aja dikasih gratisan Kalau dikasih-kasih baru kita gaskan di 40 ribu nanti ya Jangan sampai habis 40 ribu Aduh baru buy spin bosku Karena 20 ribu itu gak ada artinya ya bosku Weiss, Langsung dikasih scatter dong bosku Mantap sekali Josh Marco Josh. Aduh Marco top ini mantap banget dah. Come back again Come back again Kita comeback ya bosku. Ayo dong Masa gak ada isinya nih Berarti saya Gratisan Berarti saya gak selalu buruk ya Waduh, molek bosku. Jaringannya kayak kencot. Oke okay, birunya mantap. Ya lumayan bosku ya walaupun gak banyak tapi sudah lumayan namanya juga gratisan bosku jadi udah kita dapat profit ya mendingan lah daripada cuman balik modal atau sampai boncos ya bosku jangan sampai boncos ya bosku mongko aduh, enggak dapat. Mongkolnya macam mana nih? Wait, oke mantap. Anggur merah. Oke, gua bool Mantap sekali anggurnya lagi. Ayo dong, aduh, mantap sekali skaternya mana lagi skaternya ayo dong skaternya bosku oke okay, mantap emang ini website paling gacor ya bosku yang gue pernah mainin ya kita langsung gaskin aja lah kita taikin bednya kita langsung all in. untuk semaskah bosku semuanya mantap Jos marco Jos woi ini dia nih, ini kalau 4 berdempet begini nih, biasanya feeling gue bagus banget ini dapetnya nih, pasti ini kita jp nih semoga aja jp mau sih ya bosku ayo satu lagi, please pin satu lagi Yuk, keluarin bom 100 nya mana nih bom kari 100 nya ini? aduh, satu lagi di atas ini loh, di gak dikasih tambahan weh biasanya kalau menempat berjiri-jir samping sampingan ya itu paha itu tuh maksudnya bosku tapi kalau misalnya ini nggak tahu udah nih harusnya sih bagus ya tapi malah bontos ini what the fuck men anjir balikin coy fuck lu gila wih asli bontos bosku parah nggak <gak gak> balik modal bosku nggak apa-apa Langsung gaskan lagi bosku nggak usah ragu, gak usah takut Kita langsung gaskan lagi bosku Di 30 aja langsung kita gaskan di bed 1000 ya bosku Gak usah ragu-ragu langsung kita gaskan alin ini untuk semesta bosku gua yakin kok Ini RTP-nya pasti Wih, bener RTP-nya udah naik bosku RTP-nya udah naik Mereka sangat bagus Oke, okay, nice Oke, okay, pisang mantap sekali Semangkul Oke okay, anggur dan pisangnya mantap jos mah Oke okay, oke okay, oke okay. bom jeda jeda Ayo dong mana nih bom kali 100nya nih Ya ah. usah bom kali 100 tapi pecahnya banyakin ya. Lumayan 15 tuh woi nah, iya, bener kayak gini, ini dia yang gue harapin thank you, thank you lumayan bosku, kali 20 29 bosku ini dia, kita tunggu-tunggu ya bosku auto sentasional kita yuk, auto sultan Sorry ya bos, kita mainnya santui-santuin aja Kita nggak main barbar -bar kayak orang-orang ya bosku Jangan diikutin yang main barbar -bar itu Suram nanti dunia persilatan kalau lo ikut-ikutan main barbar -bar ya Nanti lo bisa jual segala macam bosku Jadi kan game ini untuk hiburan ya bosku Kalau udah dapet profit 100-200 langsung auto-lady bosku ya boskunya langsung atau WD dan gue saranin gunain banyak akun ya bosku jangan stop di satu akun aja perbanyak apa, rekening ya bosku supaya kita bisa buka akun di, di apa buka banyak akun di website yang kita mainin ini bagi kalian yang masih setia sama website kalian, kalian harus coba rubah ya main di website ini bosku gacor sekali ini oke ini sepertinya gua langsung wedi aja bosku ya segini aja udah cukup ya bagi gua udah dapat rokok dan kopi ya bosku jadi langsung aja auto kita WD kita cabut dulu thank you banget buat kalian yang selalu support gua sampai ketemu lagi di konten gua selanjutnya salam jackpot salam sensasional Thank you semuanya, bye bye, goodbye, bye bye.